Rasa membelai jiwa, hiasi dalam beranda, terngiang suara di telinga, merdu membisikkan kata, bayang-bayang rindu dan tawa penuhi. Ruang rindu di jiwa Darimu yang jauh di sana Adakah sama kau rasa Sejenak ku temukan cinta Terhapus semua air mata Tidak kutemukan cinta terhapus semua air mata, lalu tersadar dan bahagia. Arti hidup penuh makna. maka kau rasa sejenak ketemu cinta terhapus semua air mata lalu tercada dan bahagia. Adi Terasa membelai jiwa Hiasi dalam beranda Terniang suara di telinga Merdu membisikkan kata Bayang-bayang rindu tahu di jiwa darimu yang jauh di sana adakah sama kau rasa sejauh aku temukan cinta terhapus semua air mata bayang-bayang rindu tak Sama kau rasa Sejenak ku temukan cinta Terhapus semua air mata Lalu tersadar dan bahagia Arti hidup penuh makna Semilih rasa membelai jiwa Hiasi dalam beranda Tengiang suara di telinga berdu membisikkan kata Bayang-bayang Jenak ku temukan cinta Terhapus semua air mata jenakku temukan cinta terhapus semua air mata lalu tersadar dan bahagia arti hidup.